Gak apa-apa ada burik, lagian memang ada cewek yang suka sama saya. Saya, saya mau bang. Awas, nanti kalau ketemu saya, saya cium loh bang. Gak apa-apa ada burik, lagian memang ada cewek yang suka sama saya. Saya, saya mau bang. Nanti, kalau ketemu saya, saya cium loh, Bang.